Hello dan selamat kembali bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game horror yang bertajuk Eksperimen Grocery so kita akan pergi supermakan ni and then kita akan tengok apa sebenarnya yang berlaku kat sini eh Jom, takpe buang masa, ok So kita naik kereta, kita ni pekerja ke ataupun kita ni orang datang nak beli-beli beli barang Wah oh, si ada kat sini kereta lagi eh kenapalah kau pergi tengah tengah malam orang semua dah tak tak, tak pergi supermarket dah tutup dah pun wih si ada kat sini tu pergi-pergi pusing-pusing supermarket ini nak pergi supermarket ke nak jalan-jalan alright dah masuk tempat parking kau rasa shopping list So kita kena beli cola, pizza, taco Okay Interesting So takkanlah masuk ke belakang pula Masuk ke pintu depan lah kan? Taco, pizza, cola Cola, pizza, taco hmm. Hai kak Oh dia seorang je kerja eh Taco, pizza Pizza mesti kat sini kan Okay pizza Alright Cola Cola ke ni? Ni canned food. Cola. Oh, cola. Coca-Cola. Alright. Kita shopping dengan sepiranya. And then taco. Ni apa? Ni canned food. Oh, ada camera lah siap. Aku baru pasang. Ada camera. Oh, oh. Nampak tu ada camera? Eh, of course. Ada camera tu lah. Haa, uh, eh. benda aku ni. Okay, siap dah. Aku teringin nak pergi tandas dia. Jom kita tengok tandas dia ada apa. Oi. Tak dalam tandas bawah di kamera. Ya, tak ada apa pun tandas sebelah di kamera tak? Di okay, tandas sebelah tak. Uh, ada. Oh, ada. Kenapa dalam tandas ada di kamera juga? Oh, ini pelik. Suka so, apa pun semuanya? Terima kasih. Akak je senyap aja okay. okay kita dah habis shopping So game ni dia macam uh, Experience lah Macam pengalaman Tapi Kita tak tahu pengalaman apa uh, So kita boleh balik lah kot, Dah shopping kan Eh Oh Lah kena shopping lagi Ni orang macam mana lah Jenis shopping 2-3 kali ni So kali ni apa pula Beer, donut, pizza So kita tahu pizza kat mana Biar rasanya dekat kotak kola tadi ada god. Yang eh, pasal. Wei, ka. Pasal tiba-tiba bersepah ni. Oh, tu donat. Donat kat atas ni jangan ambil donat atas lantai. Ah. Uh, apa tadi? Bia pizza, pizza, pizza. Bia, ni bia, okey. Okay. Wei, buat apa minum bia ni haram. And then pizza. Here we go. Mudah je shopping dengan pantas. Nah. Alamak. Alamak kotor dah pizza ni. Separuh harga ni kak. Kotor <tuk> dah pizza. Makan pizza nak ke guys? Nak makan pizza? <tuk> Buat kali yang ketiganya. Aku ulang-ulang masuk. Ulang-ulang masuk. ulang masuk. Ah, Kenapa? Beli shopping terus je semua. Tak pernah seumur hidup aku. Shopping sampai 3-4 kali masuk. Okay habis dah. Belum lagi. Biar pizza donat. Ai. Ini macam ulang yang shopping yang kedua tadi tu. Biar donat pizza. Wei, wait. Wei, wait. Wei, wait. Wei, wait. Wei putih si amat kakak tu. Kak. Kenapa mat muka macam tu? Ush. Tak boleh keluar oi. Alamak, tak boleh keluar guys. Kita Akan siasat lah kau tempat ni Weh bunyi dia Oh bilik ni kita tak masuk tadi Bilik server Ush ada orang matilah weh Weh what Apa tempat ni The test subject portfolio Race human Savoy eh? Dia tahu nama aku Human unemployed Dia orang ni alien ke apa Single Single Kenapalah benda tu betul Driving license kategori B Bukan Aku D Apa tu ah? Ada budak kecil Sekejap Tempat ni tempat apa ni guys Sound dia kuat gila Aku seluruh kan Jangan risau Pekat telinga Itu kita masuk sini Wah oh, kenapa ada alien tergantung Semua pekerja kat sini semua Oh di macam radioaktif radio ni ah 23 keep Crack Ah ok lantak lah Cerita apa toilet Hah Allah budak tu lagi sekali Toilet toilet Kakak masih lagi kakak Ui kakak tu dia berjauh nampak mata Risau aku Risau kadang-kadang Eh No Asal lagu pakai rancak ni Tolak-tolak-tolak-tolak-tolak-tolak-tolak Wuuuh Ui lagu-lagu gerak lu-gerak lu Ya anak-anak takde gangguan apa dengan tempat ni weh apa benda supermarket ni? Ini supermarket dekat tempat kakak tu lagi? Baik kakak balik dulu. Sound dia yang buat aku risau. Dah, balik. Habis. Ke lagi shopping. Boleh buka touch slide. Lalu. Saya pun balik ke rumah Menaiki kereta Oh habis lah Begitulah pengalaman saya Bershopping Di Aeon Ha Misteri betul tempat tu eh Misteri betul Semua... Langsung berasap pun oh. Eh Langsung berasap Eh Tembus keluar pula Boleh tembus kepada pasir pula Macam-macam So game dia Okay lah kan Game indie kan sekejap Uh, misteri dia tak tahu lah apa yang jadi kat dalam supermarket tu tapi dia anggap kita sebagai test subject. Aku rasa supermarket tu dah dikawal oleh Elias. Dahlah dikeluar nama aku pula tu tadi. Kan eh, meremang sikitlah. Walaupun aku tahulah dia boleh baca aku punya nama PC kan. Oi, tapi tiba-tiba nampak test subject tulis nama Safwan. Cuak sikitlah, cuak sikit. Bagi okay, apa-apa pun kalau korang enjoy dengan video ni korang boleh like Jangan lupa untuk, untuk subscribe kalau korang terkejut juga. Ataupun korang pekat kat telinga dengan bunyi tadi. Korang boleh like juga. Jangan lupa untuk share. Kita jumpa lagi dalam uh, video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.